Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama MTK Channel Kali ini Kita akan memberikan edukasi upgrade Kartu 3G menjadi 4G Yang mana kartu ini Telkomsel Kita datang ke Gerapada Telkomsel terdekat yang berada di Terbes, simak Perjalanan berikutnya di MTK Channel Oke sampai juga kita di Gerai Pari Tegal ya guys Karena di Gerai Pari Bebas Itu tidak bisa upgrade Buat ini Buat eh, kartu yang kita registrasi dengan Mbanking Mau nggak mau kita harus ke Gerai Tegal Nah ini di sini adalah Gerai Telkomsel Tegal Kita akan urus kartunya di sini. Bisa ya guys, ini tempatnya di Jalan Gajah Mada Tegal ya. Nih, posisi depan, kita akan masuk ke dalam. Begini suasananya ya guys. ini kita ambil nomor antrian terlebih dahulu baru nanti kita masuk ke dalam setelah kita ambil antrian kita menunggu ya guys ini ruang ruang turunnya enak kali ruang turunnya nyaman dong ya guys jadi banyak juga yang sedang urus kartu juga kita nunggu antrian sangat nyaman sekali Sambil kita duduk di tempat tunggu ini ya guys ya oke teman-teman semua Terima kasih sudah mengikuti kami di m Channel. Edukasi, upgrade simpat dari 3G ke 4G. terus perjalanan kami. Dan jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa juga komen agar saya semangat untuk bikin video-video berikutnya. Terima kasih.